Di dimanapun Anda berada, saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkuliahan kita di Mata Kuliah, Statistika. Dengan saya, Tau Sigiwau. Saudara, pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana menghitung nilai ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi data. Baik data yang masih belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi atau kita sebut dengan data tunggal, maupun data yang telah disusun pada tabel distribusi frekuensi atau data berkelompok. Sebagai lanjutan materi kita minggu yang lalu, pada hari ini kita akan belajar dengan topik skewness dan kurtosis, atau ukuran kemiringan sebuah kurva dan ukuran keruncingan kurva. Kurva yang kita maksud di sini adalah kurva yang kita haluskan dari histogram dan poligon. Histogram dan poligon ini kita dapatkan dari tabel distribusi frekuensi, nah ini akan menjadi salah satu ukuran untuk mengukur apakah sebuah data terdistribusi secara normal atau tidak lalu bagaimana penjelasan materi perkulian kita tentang skwenes dan kurtosis silakan anda simak penjelasannya melalui video ini dengan baik dari awal sampai dengan selesai. Saudara pada hari ini kita akan belajar dengan topik sequenis dan kurtosis atau tingkat kemencengan sebuah kurva dan tingkat keruncingannya. Dimana sequenis dan kurtosis ini nanti bisa kita jadikan sebagai salah satu ukuran untuk mengukur tingkat distribusi sebuah data. Apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Nah Pada aplikasi yang nanti kita akan pelajari salah satu uh, alat analisis yaitu regresi dan pada model regresi yang akan kita pelajari kita harus memenuhi asumsi apabila kita menggunakan metode OLS untuk mengestimasi parameternya asumsi yang harus kita penuhi bahwa uh, residual model regresi haruslah terdistribusi normal Nah, untuk memastikan bahwa residual terdistribusi normal atau tidak, kita bisa ukur menggunakan skewness dan kurtosis. Sebelum kita lebih jauh mempelajari skewness dan kurtosis, mari kita kembali pada topik pembahasan kita sebelumnya, yaitu daftar distribusi frekuensi. Kalau kita kembali pada daftar distribusi frekuensi, kita ketahui bahwa uh, dari daftar distribusi frekuensi tersebut kita bisa uh, mendapatkan histogram dan poligon yaitu kita bentuk dari nilai-nilai frekuensi data yang telah kita susun dalam tabel distribusi frekuensi lalu kalau poligon dan histogram ini kita haluskan maka kita akan mendapatkan kurva di mana kurva ini nanti menjadi gambaran apakah distribusi data dari data yang telah kita susun pada tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi Terdistribusi normal atau tidak Nah berarti bahwa kurva yang akan kita ukur tingkat keroncingan Dan tingkat kemencengan adalah kurva yang kita hasilkan dari penghalusan poligon dan histogram Baik, karena kita sudah ketahui bahwa kurva yang kita akan ukur adalah penghalusan dari poligon dan histogram Maka ada beberapa kemungkinan gambar atau kurva yang kita hasilkan dari penghalusan poligon dan histogram tersebut yang pertama, kalau kita lihat dari tingkat kemiringannya atau kemencengannya, kemungkinan gambar yang, atau kurva yang kita dapatkan adalah simetris atau normal. Bisa jadi menceng ke kiri atau bisa jadi menceng ke kanan. Nah, jadi kalau dia simetris maka artinya normal, berarti datanya terdistribusi normal. Nah, ini kalau kita lihat dari ukuran skwenes atau tingkat kemencengannya. Nah kalau kita lihat dari tingkat keruncingannya atau kurtosis maka ada tiga juga bentuk kemungkinan gambarnya atau kurvanya yaitu normal, kemudian datar, dan runcing. Nah nanti kita akan lihat pada pembahasan skewness dan kurtosis lebih mendalam. Bentuk kurva yang akan kita dapatkan dari penghalusan histogram dan poligon ini tentu bergantung kepada nilai ukuran keterpusatan data atau ukuran tendensi data serta ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi yang kita pernah pelajari pada bagian sebelumnya. Yaitu misalnya kalau ukuran tendensi kita kenal ada rata-rata hitung, ada modus, median dan beberapa ukuran uh, tendensi lainnya. Sedangkan pada ukuran dispersi data kita pelajari ada standar deviasi dan ada varian dan beberapa ukuran dispersi lainnya. Baik, mari kita lihat uh, ukuran yang pertama adalah squeness atau tingkat kemencengan sebuah kurva. nah Konsep dari squeness atau tingkat kemiringan atau kemencengan sebuah kurva adalah merupakan ukuran untuk mengukur tingkat kemiringan sebuah kurva yang kita dapatkan dari penghalusan uh, uh, poligon dan uh, histogram ya, jadi kurva yang kita haluskan dari histogram dan poligon ya, kita bisa lihat apakah dia menceng ke kiri ke kanan atau malah dia simetris jadi itu yang disebutkan squareness nah Data atau sebuah kurva yang uh, dikatakan simetris atau normal, ya ini bergantung pada tingkat apakah rata-ratanya sama dengan modus atau tidak, ya dan medianya. Nah, sebuah data yang memiliki kurva yang uh, simetris atau terdistribusi normal, maka uh, kita bisa lihat dari nilai ukuran keterpusatan datanya yaitu apabila rata-ratanya sama dengan modus dan modus sama dengan median maka bisa dipastikan bahwa datanya atau kurvanya akan simetris atau datanya terdistribusi secara normal sedangkan kalau tidak sama ya antara modus median dan rata-rata hitung maka kurvanya cenderung bisa menceng ke kiri atau menceng ke kanan kalau misalnya kurvanya menceng ke kiri atau miring ke kiri, maka kurvanya kita sebut memiliki kemencengan yang negatif. Tetapi kalau misalnya memiliki kecenderungan menceng miring ke kanan, maka kita katakan kurvanya memiliki kemencengan positif. Nah untuk mengukur tingkat kemencengan atau keruncingan kurva kita bisa lihat dari visualisasi gambar yang kita hasilkan dari penghalusan poligon dan histogram. Misalnya kalau kita lihat tiga bentuk kurva tadi, yang pertama adalah seperti ini yaitu kurva dengan bentuknya dengan rata-rata sama dengan modus dan sama dengan media. Nah, kurva yang simetris ini kalau kita visualisasikan seumpama lonceng, seperti gambar lonceng, ya. Maka kita bisa katakan bahwa uh, kurva ini adalah simetris atau normal. Berarti daftar atau datanya terdistribusi secara normal. Nah, apabila kita melihat secara visual sebuah kurva yang seperti ini yaitu uh, menceng ke kanan Ya, dimana modus kecil dari median, kecil dari rata-rata hitung Maka kurvanya secara visual kalau kita nilai Kita boleh katakan memiliki kemencengan yang positif Dan kalau misalnya kurvanya seperti ini Yaitu rata-rata hitung kecil dari median, median kecil dari modus Maka kita sebut memiliki kemencengan yang negatif nah kadangkala -kadang kalau kita melihat secara visual bentuk gambarnya kita bisa salah pengukuran ya karena uh, ada kalian nanti bentuk gambar yang kita akan dapatkan dari penghalusan histogram dan poligon agak mirip simetris agak mirip uh, menceng positif dan agak mirip menceng negatif ya jadi daripada atau untuk meminimumkan kesalahan kita untuk mengambil keputusan apakah datanya terdistribusi normal atau tidak maka pada pembelajaran kita tentang SQNS akan memperkenalkan beberapa atau alat ukur secara statistik untuk memastikan datanya terdistribusi normal atau tidak Nah, yaitu kita gunakan formula yang pertama adalah menggunakan metode person yaitu SQSK atau SQNS sama dengan alfa 3 yaitu selisih atau hasil bagi antara selisih nilai rata-rata hitung dengan nilai modusnya lalu kita bagi dengan nilai standar deviasi atau kita bisa katakan bahwa Qness sama dengan alfa 3 hasil bagi antara tiga kali selisih antara rata-rata hitung dengan nilai median bagi dengan standar deviasi. Nah, ini uh, umumnya kita bisa gunakan kalau misalnya datanya belum kita susun pada tabel distribusi frekuensi. Ya, karena uh, atau masih dalam bentuk data tunggal. Tetapi kalau misalnya kita sudah susun dalam tabel distribusi frekuensi, maka formula yang umum digunakan adalah metode momen matematis. yaitu skewness sama dengan alpha 3 adalah hasil bagi antara jumlah perkalian frekuensi dengan selisih pangkat 3 antara midpoint dengan rata-ratanya bagi dengan jumlah observasi atau jumlah frekuensi kalikan dengan standar deviasi pangkat 3. Nah, di sini saya menggunakan istilah alfa 3, alfa tiga untuk membedakan antara yang pertama rata-rata hitung atau ukuran tendensi. Yang kedua rata-rata atau nilai standar deviasi atau ukuran dispersi. Dan kemudian squeness dan kurtosis. Jadi kalau kita katakan ukuran tendensi kita bisa beri simbol Alfa 1. Kemudian uh, ukuran dispersi adalah Alfa 2 lalu sequenes alpha 3, dan nanti kurtosis adalah alpha 4. Ini hanya sekedar notasi-notasi untuk membedakan ukuran-ukuran statistik yang kita gunakan pada mata kuliah ini. Nah, kapan kita katakan datanya memiliki tingkat kemencengan positif, kemencengan negatif, atau normal bergantung pada nilai sequenesnya yang kita dapatkan yaitu apabila dia memiliki nilai skewness kecil dari 0,0001, maka nilai kemenceng atau kurvanya kita bisa katakan menceng ke kiri atau memiliki tingkat kemiringan yang negatif. Sedangkan kalau nilai skewness lebih besar dari 0,01, maka kita katakan kurvanya menceng ke kanan atau memiliki kemiringan yang positif. Sebaliknya kalau misalnya nilai nilai simetris atau nilai skuenisnya adalah kurang lebih mendekati 0,01 atau 0, maka kita bisa katakan kurvanya adalah simetris atau datanya terdistribusi secara normal. Agar lebih operasional mari kita ambil contoh kasus katakan kita punya data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi dengan jumlah frekuensi 59. Kemudian banyak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebanyak 10 kelas. Lalu kalau kita lihat panjang kelasnya adalah 10 juga karena ujung bawah kelas kedua kita sedisikan dan ujung bawah kelas pertama adalah 10 berarti data atau tabel frekuensi ini yaitu tabel frekuensi dengan 10 uh, panjang kelas dan 10 kelas dengan jumlah frekuensi sebanyak 59. Nah, pertanyaannya adalah mari kita ukur apakah tabel distribusi frekuensi ini distribusi datanya normal atau uh, tidak. Atau kalau kita hasilkan kurvanya, apakah kurvanya menceng ke kiri, menceng ke kanan, atau malah simetris. Nah, sebelum kita tabel distribusi frekuensi tersebut, apabila kita lihat atau kita bentuk histogram dan poligonnya, maka kita bisa uh, lihat secara visual kurvanya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi secara visual kalau kita lihat uh, bahwa kurvanya tidak uh, Simetris ya, atau memiliki tingkat kemencengan yang uh, positif karena datangnya lebih cenderung ke kanan. Nah, uh, pertanyaannya, apakah itu yang terjadi atau itu nilai uh, yang sebenarnya atau tidak? Mari kita ukur nilai skwanesnya, karena kalau kita gunakan nilai visualisasi dari bentuknya saja, kadangkala -kadang kita bisa keliru untuk mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu, kalau kita ukur nilai sequence maka kita kembali pada tabel distribusi frekuensinya, yaitu data yang memiliki panjang kelas 10 dan jumlah kelas sebanyak 10 juga. Oke. Kita membutuhkan yang pertama, midpoint dari kelasnya. Jadi midpoint kita sudah pernah pelajari sebelumnya, yaitu nilai ujung bawah kelas tambah dengan ujung atas kelas bagi dua oleh karena itu, misalnya kita lihat kelas yang pertama, ujung bawah kelasnya 10, ujung atasnya 19. 10 tambah 19, 29 bagi 2 adalah 14,5. Kelas kedua, 20 tambah 29 bagi 2 adalah 24,5 sampai kelas ke 10. 100 tambah 109 bagi 2 adalah 104,5. Nah Setelah kita dapatkan nilai midpoint, ya maka kita menggunakan perlu menghitung nilai rata-rata hitungnya. Ya dengan uh, cara biasa kita bisa mengalihkan frekuensi setiap kelas dengan mid nya Ya kemudian kita bisa dapatkan perkalian xi dengan fi. Misalnya pada kelas pertama frekuensinya 5, mid nya 14,5, lima kali 14,5 adalah 72,5 kelas kedua 4 frekuensinya, midpointnya 24,5, kalau kita kalikan 98, dan seterusnya, sampai kelas ke 10 frekuensinya 9, midpointnya 104,5, hasil perkalian adalah 940,5. Nah karena rumus rata-rata yang kita pelajari pada mata kuliah ini adalah jumlah uh, untuk data yang telah didistribusikan pada fre, uh, tabel frekuensi, adalah jumlah perkalian XI dengan FE, ya dibagi dengan jumlah fi berarti kita jumlahkan perkalian antara midpoint dengan frekuensi jumlahnya adalah 3485,5 karena kita sudah dapatkan maka nilai ini kalau kita bagi dengan jumlah frekuensinya kita dapatkan nilai rata-rata hitungnya jadi rata-rata hitung adalah jumlah atau hasil bagi jumlah perkalian Midpoint dengan frekuensi bagi dengan jumlah frekuensi. Jadi rata-rata data ini adalah 59,08. Nah, jadi kita sudah dapatkan rata-ratanya 59,8. Kemudian kita hitung nilai sqns Nah, Rumus dari sqns tadi kita ketahui bahwa kita perlu mendapatkan nilai standar deviasinya dulu. Berarti sebelum kita hitung nilai sequence kita harus menghitung nilai standar deviasinya. Standar deviasi kita sudah pernah pelajari juga, maka untuk itu kita perlu juga menggunakan alat bantu tabel yang lain untuk membantu menghitung nilai standar deviasinya. Yaitu pertama, selisih antara midpoint dengan rata-rata. Nah, kita selisihkan nilai-nilai midpoint dengan rata-ratanya, rata-rata uh, yang kita dapatkan tadi adalah 59,8 ya berarti 14 dikurang dengan 59,808 adalah min 44,59 kemudian uh, 24,5 kurangi dengan min 59,08 adalah uh, 56,08 adalah min 34,58 dan seterusnya sampai kelas ke-10. Jadi kita hitung selisih midpoint dan rata-ratanya. Setelah kita dapatkan selisih antara midpoint dan rata-rata, kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan min 44,58 adalah 1987,04. Min 34,58 adalah 1195,52. Dan seterusnya sampai kelas ke-10 yaitu 45,42 pangkat 2 adalah 2063,32. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai kuadrat selisih midpoint dan rata-ratanya, maka nilai selisih kuadrat ini kita kalikan dan frekuensi. Kita kalikan frekuensi dengan selisih kuadrat midpoint dan rata-ratanya, berarti misalnya pada kelas pertama frekuensinya 5, selisih kuadrat midpoint dengan rata-rata 1987,04 berarti 5 1987,04 adalah 9935,22. Untuk kelas kedua, frekuensinya 4. Selisih kuadrat antara midpoint dengan rata-rata kelas -rata 1195,52 hasil kalinya adalah 4782,07. Dan seterusnya sampai kelas ke-10, frekuensinya 9, selisih kuadrat midpoint dengan rata-rata 2063,32, hasil kalinya 18,569,84. Nah, pada rumus standar deviasi yang kita pelajari sebelumnya bahwa yang kita gunakan yaitu jumlah ini. Jumlah perkalian antara frekuensi dengan selisih kuadrat antara midpoint dengan rata-ratanya berarti bahwa nilai-nilai ini kita jumlahkan sampai kelas ke 10 jumlahnya adalah 52.664,41 Nah kalau kita sudah dapatkan jumlahnya baru kita hitung nilai standar deviasinya yaitu standar deviasi adalah akar pangkat akar pangkat 2 dari hasil bagi antara Jumlah perkalian frekuensi dengan selisih kuadrat antara midpoint dan rata-ratanya dibagi dengan jumlah frekuensi kurangi dengan 1. Ya, jadi karena jumlah frekuensinya adalah 59, kita kurangi dengan satu tentu 58. Dan uh, jumlah perkalian frekuensi dengan selisih kuadrat antara midpoint dan rata-ratanya adalah 52.664,41. Kalau kita bagikan ini dengan 58 dapat 908,01 dan hasil atau akarnya atau kalau kita tarik akarnya adalah 30,13. 30,13 inilah nilai standar deviasi untuk tabel distribusi frekuensi ini. Nah, karena kita sudah dapatkan nilai rata-rata hitung dan nilai standar deviasinya atau alfa 1 dan alfa 2-nya maka selanjutnya kita bisa menghitung alfa 3-nya atau nilai uh, skewness-nya. Nah, uh, untuk menghitung nilai skewness ini juga kita perlu alat bantu tabel baru ya untuk membantu kita menghitung nilai star, nilai alfa 3-nya atau nilai uh, skewness yaitu selisih pangkat 3 midpoint dengan rata-ratanya. Ya, Jadi karena kita sudah dapatkan selisih antara midpoint dan rata-rata adalah ini kita tinggal pangkatkan 3 ya kita pangkatkan 3 min 44,58 kita pangkatkan 3 min 88.575,01 kemudian min 34,58 kita pangkatkan 3 adalah min 41.000. 336,57 dan seterusnya sampai kelas ke-10 yaitu 45,42 pangkat 3 sama dengan 93.723,47. Setelah kita cari selisih pangkat 3 antara midpoint dan rata-ratanya maka selisih pangkat 3 antara midpoint rata-rata ini kita kalikan dan frekuensinya. Ya, kita dapatkan misalnya kelas pertama frekuensinya 5 Kalikan dengan min 88.575,01 Adalah min 442.875,05 Untuk kelas pertama Ini untuk kelas kedua Dan seterusnya sampai untuk kelas ke-10 dan kalau kita jumlahkan totalnya adalah 366.325,77. Setelah kita dapatkan jumlahnya, baru kita bisa menghitung nilai uh, squareness-nya. Yaitu squareness atau Alfa 3 adalah hasil bagi antara jumlah perkalian frekuensi dengan selisih pangkat 3 midpoint dan rata-ratanya bagi dengan perkalian n dengan standar deviasi pangkat 3. Nah, nilai jumlah perkalian frekuensi dan selisih pangkat 3 midpoint dan rata-ratanya adalah 366.000 325,77 menjadi pembilang. Kemudian jumlah frekuensi adalah 59 kalikan dan frekuensi frekuensi eh saya ulang, kalikan dengan standar deviasinya 30,13. Baru kita pangkatkan 3. puluh pangkat. 3 adalah 27.361,12. Lalu kalikan dengan 59 menjadi penyebut atau pembagi dari 366,325,77. Setelah kita bagikan ini dengan hasil kali ini, maka nilainya adalah 0,227. Nah, nilai dari squareness ini adalah 0,227 atau lebih besar dari 0,01 maka kita bisa katakan bahwa kurva yang kita hasilkan dari penghalusan histogram dan poligon untuk tabel distribusi frekuensi ini adalah memiliki kemencengan positif atau memiliki kecenderungan menceng ke kanan tidak terdistribusi secara normal. Nah, inilah uh, ukuran skewness ya, uh, sebagai salah satu ukuran tingkat distribusi sebuah data. Saudara, <musik> setelah kita mempelajari bagaimana menghitung nilai skewness sebuah data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi di mana skuenya sebagai ukuran distribusi datanya maka pada bagian kedua kita akan mempelajari bagaimana menghitung nilai kurtosis nah konsep dari kurtosis atau tingkat keruncingan kurva adalah merupakan salah satu ukuran untuk mengukur tingkat keruncingan sebuah kurva jadi kalau skenis tadi adalah mengukur kemiringannya, maka kurtosis mengukur tingkat keruncingannya. Apakah kurvanya runcing, normal, atau malah uh, datar? Nah, uh, untuk mengukur tingkat keruncingan sebuah kurva, kita bisa gunakan formula ini. Yaitu K atau uh, kurtosis sama dengan alpha 4. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, Alpha 1 adalah rata-rata hitungnya, Alpha 2 standar deviasinya, Alpha 3 nilai nya dan Alpha 4 adalah nilai kurtosisnya. Nah, kalau kita perhatikan formula ini tidak jauh berbeda dengan formula uh, nilai uh, sequenis yang kita gunakan sebelumnya. Perbedaannya adalah, kalau pada sequenis tadi kita lihat, ini adalah selisih pangkat 3 antara midpoint dengan rata-rata sedangkan pada kurtosis selisih atau ya selisih pangkat 4 antara midpoint dan rata-ratanya sama juga dengan pangkat dari standar deviasi kalau untuk skwenes kita pangkatkan tiga kalau untuk kurtosis pangkat 4. nah ini yang disebut dengan kurtosis atau formula untuk menghitung nilai kurtosis baik untuk menentukan apakah uh, datanya atau kurvanya normal, datar, atau runcing kita bisa lihat dari nilai kurtosisnya apabila nilai kurtosisnya lebih besar dari tiga, maka kita katakan kurvanya runcing sedangkan kalau dia adalah sama dengan tiga nilai kurtosisnya maka kita katakan nilai atau kurvanya adalah normal dan kalau kecil dari tiga, maka kita katakan kurvanya datar Nah bentuk kurva yang uh, normal datar dan runcing ini kita bisa lihat secara visual secara uh, pada gambar berikut. Ya, jadi kalau kita misalnya melihat sebuah kurva yang berbentuk lonceng, katakanlah uh, seperti ini tetapi agak runcing ya atau uh, dia lebih mengarah ke atas maka ini kita sebut dengan uh, leptokurtis atau nilai kurtosisnya yang uh, runcing atau lebih dari tiga. Sedangkan yang normal itu kurang lebih seperti ini, ya. Jadi seperti kurva uh, atau gambar lonceng ya, kalau kita perhatikan. Kita sebut dengan mesokurtis. dan yang datar kurang lebih seperti gambar tiga atau kita sebut dengan platikortis. Jadi kalau ini nilai kurtosisnya lebih dari tiga. Kalau kurva ini kurtosisnya adalah sama dengan tiga, dan kalau ini kurtosisnya lebih kecil dari tiga. Agar lebih operasional perhitungan nilai kurtosis ini, maka kita ambil contoh soal sama seperti contoh yang kita gunakan untuk menghitung nilai square sebelumnya. Yaitu sebuah daftar distribusi frekuensi dengan jumlah kelas sebanyak 10, panjang kelas sebanyak 10, atau panjang kelasnya 10 juga, dan jumlah frekuensinya adalah 59, seperti pada tabel ini. Nah pertanyaannya adalah, apakah kurva yang kita akan dapatkan dari tabel distribusi frekuensi ini terdistribusi atau bentuknya adalah normal, runcing atau datar? Nah untuk menjawabnya, kita... Hitung nilai kurtosisnya nah, Sebelum kita menghitung nilai kurtosisnya Pertama kita harus uh, hitung nilai rata-rata hitungnya Seperti ketika kita menghitung nilai squarenya sebelumnya Yaitu kita uh, tentukan terlebih dahulu nilai midpoint kelasnya ya Nilai midpoint kelas ini kita dapatkan dari jumlah ujung bawah kelas dengan ujung atas kelas bagi 2 Nah, setelah kita dapat mid point kita kalikan dengan frekuensi untuk mencari rata-rata hitungnya fi kali xi adalah ini nilainya untuk kelas pertama 5 kali empat adalah 72,5. puluh untuk kelas kedua, untuk kelas ketiga sampai kelas ke 10 dan jumlahnya adalah 3.485,5. Nah, kalau kita sudah dapatkan jumlah perkalian xi dengan fi, baru kita bisa menghitung nilai rata-rata hitungnya. Rata-rata hitung ini kita sebut juga dengan alpha duanya, yaitu uh, jumlah perkalian xi dengan fi tadi lihat 43.485,5 bagi dengan jumlah frekuensi 59, maka rata-ratanya adalah 59,08. Nah, kemudian setelah kita dapatkan rata-rata kita bisa menghitung nilai standar deviasinya yaitu kita membutuhkan selisih nilai midpoint dan rata-rata karena rata-rata yang 59,08 maka mulai dari kelas pertama midpointnya kurangkan dengan 59,08 ya, jadi kalau kelas pertama 14,5 14 kurangi 59,08 adalah min -44,58 sampai kelas ke 10. Kemudian kita kuadratkan selisih mid point dan rata-ratanya. Ini nilai kuadratnya sama seperti nilai yang kita hitung dari atau pada saat kita menghitung nilai standar deviasi sebelumnya. -44,58 kuadrat adalah 1.987,04 kelas kedua, kelas ketiga sampai kelas 10. Oke, dalam atau pada rumus nilai standar deviasi kita membutuhkan perkalian selisih kuadrat midpoint dan rata-rata -rata ini terhadap uh, frekuensi. Jadi nilai ini kita kalikan lagi dengan frekuensi. Misalnya kelas pertama 5 kali 1987,08 adalah 9935,22. Untuk kelas kedua, untuk kelas ketiga, kelas empat, dan seterusnya sampai kelas sepuluh. Oke, setelah itu kita jumlahkan totalnya adalah 52.664,41. Lalu, untuk menghitung nilai standar deviasinya, nilai ini kita bagikan dengan jumlah frekuensi kita kurangi dengan satu. Lalu, kita akarkan ya, inilah rumusnya. Oke, jadi standar deviasinya adalah 30,13. Setelah kita hitung nilai standar deviasinya, baru kita bisa menghitung nilai uh, kurtosisnya. Ya, jadi karena uh, kita sudah mendapatkan selisih antara midpoint dan rata-ratanya untuk setiap kelas, ya, seperti ini. Maka kita tinggal pangkatkan 4 untuk menghitung nilai standar uh, untuk menghitung nilai kurtosisnya. Jadi misalnya kelas pertama, selisih midpoint dan rata-ratanya adalah min 44,58. Lalu kita pangkatkan dengan 4 adalah 3.948.343,67. Kelas kedua, selisih midpoint dan rata-ratanya adalah min 34,58. Kita pangkatkan 4 adalah 1.429.000. 264,55 ya untuk kelas kedua untuk kelas ketiga dan seterusnya sampai kelas ke-10 45,42 pangkat 4 adalah juta257 Oke setelah itu baru kita kalikan dengan frekuensi ya selisih pangkat 4 midpoint dan rata-rata ini ya misalnya pada kelas pertama frekuensinya 5 selisih pangkat 4 antara midpoint dan rata-rata ini adalah 3 jutaan sekian 5 x 3 jutaan sekian dapat 19.741.718,35 untuk kelas pertama untuk kelas kedua 4 frekuensinya kalikan dengan ini 1,4 juta dapat 5.700.000 1758,21 Untuk kelas kedua Dan seterusnya Sampai kelas ke 10 Yaitu 9 Kalikan dan 4.257.000 Dan seterusnya Dapat 38.315.428.28 Nah setelah kita kalikan dengan frekuensi Baru kita jumlahkan Dapatlah totalnya adalah juta 921.030,1 Nah setelah kita dapatkan jumlahnya ini baru kita masukkan ke dalam rumus kurtosis ya, Jadi kurtosis nah, rumusnya adalah alpha 4 Atau sama dengan hasil bagi antara jumlah perkalian frekuensi dengan selisih pangkat 4 midpoint dengan rata-ratanya Lalu kita bagi dengan perkalian jumlah frekuensi dengan standar deviasi pangkat 4 Oke karena kita sudah dapatkan jumlah perkalian frekuensi dengan selisih pangkat 4 midpoint dan rata-ratanya adalah 78 juta sekian yang kita peroleh dari ini tadi ya kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensi 59 kali 30,13 pangkat 4 nilai standar deviasinya. 30,13 ini kita pangkatkan 4 824.478,7. Kalau kita kalikan dengan 59 menjadi pembagi atau menjadi penyebut dari 78.921.030,1. Nah, hasil baginya adalah 1,622. Oke, okay. nah, kalau kita perhatikan nilai kurtosis dari data yang telah disusun pada tabel distribusi frekuensi ini adalah 1,62 atau 1,622 atau kecil dari 3. Maka kita boleh katakan bahwa tabel atau kurva yang kita hasilkan ini memiliki atau kurva yang kita dapatkan dari tabel distribusi frekuensi ini bentuknya adalah pelatih kurtis atau memiliki bentuk yang datar tidak normal atau tidak juga runcing tetapi dia lebih datar ya, tidak juga terlalu datar tetapi lebih rendah dari kurva normal Ya, itu yang disebut dengan nilai kurtosis dengan nilai yang kurang dari tiga. jadi begini cara perhitungan nilai kurtosis Uh, untuk data yang telah kita susun dalam tabel distribusi frekuensi sebagai salah satu ukuran apakah distribusi data tersebut normal atau tidak. Jadi saya pikir materi kuliah kita pada hari ini tentang skewness dan kurtosis saya pikir cukup semoga bermanfaat atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.